Oke selamat pagi guys kembali lagi ke channel Sungyan kali ini saya akan memaparkan tentang selasih apa itu selasih akan kita lihat di video ini ada beberapa jenis selasih selasih dilakukan dengan cara manual atau Bas, ya. Ada selasing dengan menggunakan alat berat. Selasing dengan cara manual seperti tenaga manusia. Selasing dengan alat berat seperti menggunakan eksa Di sini kami sengaja menggunakan alat berat untuk melakukan selasing. Karena kondisi kebun ini arealnya sangat semak. Dengan kondisi areal yang semak seperti ini, menggunakan alat berat lebih murah untuk biayanya. Untuk selasih, kita menggunakan alat berat merek Volvo. Nah, berdasarkan hitung-hitungan menggunakan alat berat atau eksamini itu operatornya proses slashing bila <Gilainya>. kerja dijadikan beban saya yakin hasilnya akan kurang baik itu bekerjalah dengan hati Dengan bekerja dengan hati saya yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik Artinya semakin berjalan Piringan juga berjalan Inilah yang disebut dengan piringan atau istilah umum disebut dengan garuk piringan garuk piringan ini dilakukan dengan tenaga manusia dengan cara membersihkan rumput-rumput yang ada di bawah pohon kelapa sawit tujuannya dibersihkan rumput-rumput di bawah pohon kelapa sawit adalah agar memudahkan proses pemupukan secara hitung-hitungan Selasing dengan menggunakan Eksamini ini Untuk 1 hektar Membutuhkan waktu Sekitar 3 jam Dan tergantung kondisi areal Oke saudara Tetap semangat Terima kasih Terima kasih